Selamat Hari Ulang Tahun Indonesia ke-76 Dengan ini, mengingat kami SCP Foundation Cabang Indonesia yang resmi SCP Foundation Indonesia akan merayakan Lomba 17 Agustusan untuk kalian semua Mengingat sekarang lagi ada pandemi sehingga semuanya harus virtual Kita akan merayakannya dengan adanya lomba virtual juga untuk semua audiens SCP Foundation Indonesia Lombanya apa nih? Lombanya adalah kalian bikin karya terkait SCP Foundation itu sendiri Boleh cabang luar, boleh juga cabang Indonesia boleh juga gambar para host di sini seperti Kimio atau Kusuma Lagi ngerayain 17 Agustusan Atau gambar SCP secara umum Apakah terbatas hanya gambar? Enggak kok Kalian juga bisa bikin video karya terkait SCP yang ada Atau bahkan SCP dari Indonesia di SCP Wiki Indonesia Mau itu video tentang SCP atau apapun yang berhubungan dengan SCP Foundation diperbolehkan Apakah video model seperti jedak juduk diperbolehkan? Boleh-boleh saja kok, tapi kalau bisa jangan yang banyak kelap-kelip atau bikin orang terkena epilepsi atau sakit mata, mengingat kontennya banyak banget yang kayak gitu, dan tentunya jangan jeduk-jeduk saja. Kami ingin kalian kreatif dan keluarkan kemampuan kalian untuk bikin video yang unik dan berbeda dari lainnya biar kalian bisa menang di perlombaan ini. Kapan pengumumannya? Tanggal 25 Agustus, Gua, Kusuma, dan Kimio akan adain live stream bareng untuk kita semua. Penilaian submisinya dan juga mengumumkan pemenangnya di live stream tersebut biar seru. Jadi kalian punya waktu sekitar satu minggu untuk memulai dan membuat karya terkait SCP Foundation. Untuk hadiah, tentu saja ada hadiahnya kalian akan mendapatkan hadiah dalam bentuk uang tunai yang nanti akan ditransfer dari kita atau kalau kalian tidak ingin uang kalian bisa dapat merchandise satu id card pegawai foundation khusus dua keychain model khusus dan juga surat dari dokter Bartolomeo Zalco itu sendiri atas kemenangannya untuk kalian yang ingin menggambar karya kalian nanti kirim karya kalian lewat google form di sini agar nanti karyanya terkirim ke kami dan bisa kami nilai nantinya untuk yang ingin membuat karya video Kalian upload ke YouTube dengan hashtag SCP Foundation Indonesia di judul video kalian Dan isi Google Form yang ada untuk submit karya kalian untuk lomba ini Good luck untuk kalian semua Dan juga selamat hari ulang tahun Indonesia ke-76